Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marabahaya, petaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian, yaitu suasana perkampungan di Malaysia, semua rumah punya mobil. Dan ini dari channel Toha Channel ya, Mas Toha ini guys yang sudah viral ya. Ini belum sempat kita atur jadwal untuk podcast dengan beliau ya Dan beliau sudah diundang di beberapa channel kawan-kawan kita Yaitu calon Lonjong, ada juga Bang Re Dan siapa lagi saya kurang tahu ya Nah di sini yaitu videonya daripada Mas Toha yaitu tanggal 5 September 2022 Sudah agak lama sih Tapi teman-teman sekalian request kepada saya Ini requestnya agak-agak lama juga mungkin Karena saya baru buka ya teman-teman sekalian Jadi langsung saja saya sudah penasaran Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Channel Mas Toha guys Karena beliau ini selalu nge-share tentang konten-konten kebaikan ya, share istilahnya sebuah hal yang membuat kita positive thinking ya, dan itu kita harus support beliau sampai ya 10 subscriber 100 subscriber, amin ya Allah, ya oke okay. langsung saja guys, kita play videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, jadi hari ini aku sedang berada di perkampungan Malaysia walaupun di daerah perkampungan tapi suasananya sangat bersih dan sangat indah sekali, karena disini yeah. diutamakan kebersihan tidak ada sampah-sampah yang berserakan di tepi jalan untuk okay. sahabat-sahabatku yang suka dengan konten ini silahkan di subscribe, di like, di komen dan bagi yang tidak suka cepat-cepat tinggalkanlah ya dan Betul. di sini ada tulisan jagalah kebersihan jalan raya kita Oke. Okay. Jadi untuk sahabat-sahabat, mari kita jaga kebersihan bersama-sama. Dan di sepanjang perjalanan ini kita disuguhkan dengan pemandangan rumah-rumah rumah yang Masya sangat indah, sangat mewah sekali dan yang sangat bersih sekali guys. ya. Jadi di sini tuh rumahnya sudah modern, bukan rumah adat Melayu yang seperti zaman-zaman dulu ya. Mungkin karena okay. berevolusi zamannya sudah modern, maka wow, rumahnya pun juga cantik. ikut modern. Dan di setiap rumah-rumah perkampungan Malaysia semua ada mobilnya ya jadi penduduk di sini tuh semua punya mobil semua ya buang-buang okay. kamu tuh lihat mobil kok heran ya bukan heran ini kan bercerita jadi makanya untuk sahabat-sahabat yang tidak suka maka cepat-cepat tinggalkanlah konten tinggalkan ini lagi, tinggalkan. nanti daripada kalian marah daripada iya. kalian nanti apa naik darah lebih baik tinggalkanlah tidak usah lihat video ini silahkan lihat tontonan yang lain Langsung Betul. lanjut ke perjalanan berikutnya ada apa saja di perkampungan Malaysia. Ya mudah-mudahan ada gadis guys, Malaysia kampungnya. kita bisa bertemu gadis Malaysia. Switch, switch. ternyata ada gadis Azik. Malaysia naik motor. Dan inilah suasana perkampungan <laughs> di sini ya sama seperti oh, di, ini... di kampungku juga. Uh, Tapi okay, di sini okay. itu yang membedakan tidak terlalu rapat-rapat ya, ya rumahnya. Dan masya allah luar biasa pemandangan yang begitu sangat indah dan memesona sejuk dipandang mata dengan penuh kebersihan. Sama sekali tidak ada sampah dan rumah-rumahnya sudah berevolusi Menjadi rumah modern dan rumahnya ya. juga bertingkat Setiap so, rumah punya mobil 2, 3, 4, 5, 6 Masya Allah, mobilnya begitu banyak sekali Dan rumah-rumahnya juga luas sekali halamannya ya Jadi Betul. tidak rapat-rapat sangat ya. rumahnya Luar biasa. Ternyata rumahnya malah seperti rumah di perkotaan padahal ini di suasana perkampungan ya. Jadi mungkin mereka okay. berevolusi jadi kampung modern. Wah, ini luar biasa kayaknya. Bagus sekali rumahnya. Ya. Ini seperti dilukis-lukisan ya. Ada pohon okay. kelapa dan ada pohon sawit di iman, Dan di sini kelihatan ada apa ini? Ada restoran atau ada oh. warung apa ini? Ternyata di sini ada sebuah gede yang sangat ]nya? mewah, sangat cantik sekali. Bang kok gak mampir? Ya belum punya uang. Lah, Bang mampir dua makan-makan Oh iya nanti kalau sudah ada uang Oh barangkali nanti orang yang punya undang saya terus saya Azik. disuruh review kedainya Oh ternyata oh, sate. ini sate teluk iskandar oh. ya saya mau nyate tapi belum ada duit ya mudah-mudahan yang punya sate nanti saya diundang ke sana untuk dibuatkan video amin, di amin, amin ya Ruhual Alam Oke okay. ya barangkali rezeki ya namanya rezeki juga tidak tahu Nanti yang punya kedai mengundang saya untuk mereview kedenya ya hiropil, alamin Sambil saya promosikan kedenya betul, atau warung betul. satenya ya Lanjut langsung ke perjalanan berikutnya Dan di sini kelihatan ada tamu-tamu yang sangat ramai Oh ternyata lagi ada pengantin oh. baru Mudah-mudahan yang jadi pengantin menjadi keluarga okay. sakinah mawadah okay. warma Amin, Amin. ya rabbal alamin Dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya Amin. Amin ya Robbal Amin dan kita langsung lanjut ke perkampungan berikutnya ada apa saja dan di sini kelihatan lautnya yang sangat indah sangat cantik sekali oh, mari kita turun ke sini ya di pinggir ya. laut ternyata lebih bagus, ya lebih indah pasti teman-teman penasaran semua kan dan akhirnya kita sudah sampai di akhirnya pinggir ke pantai, pantai ya. ya pantainya yang sangat indah dan sangat bersih sekali tidak ada sampah ya, sama sekali ya dan di situ lek jawi sudah Berdiri ya, lek. Ini lautannya sangat bersih sekali ya. Ya. Masuk wah luar. Pantai Mersing. Luar biasa luar... bersinya lek ya. Teluk Mersing. Iskandar. Oh Teluk Iskandar. Tempatnya di Teluk Iskandar. Oke, Jadi kram -kram ini adalah juga. wisata terbesar ya? banget. Ini wisata gratis yang wa wajib disyukuri ya. Keindahan okay. lautnya yang sangat luar biasa, super bersih. Tidak ada sampah sama okay, ada, sekali. Ada Makanya di Mersing itu lek ya, lek. lek makanya di mersing itu tulisannya mersing bersih dan indah itu sesuai pas dengan namanya ya oke okay. masya Allah luar biasa wow. sepanjang pinggiran pantai itu sama sekali tidak ada sampahnya luar biasa mersing indah bersih dan beriman ayo leh dikasih pesan-pesan yang edukasi assalamualaikum para pemirsa yang Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Amin ya Robbal Alamin. Ini konten selain membawa hiburan edukasi hmm. juga sekadar liburan ya. Yeah. Jadi bagi kawan-kawan yang suka dengan konten ini silakan subscribe, yep. komen yang membangun. Jangan yang apa merendahkan. Bila tidak suka, ya skip saja. Dan begitulah kata-kata lek ya. Jadi kalau kita memang suka dengan video ini, hmm. silahkan berkomentar yang membangun. Jangan sampai berpikiran yang sangat negatif. ya Karena apalagi it, merendahkan. Nah Karena itu sangat berbahaya sekali dampaknya. Mesti kalian banyak yang menyepelekan kan? ya lek wah gitu aja sok sokan sok pinter sok tahu yeah. bukan begitu ya kan le kita pun semua belajar ya yeah. bukan bukan sok pandai le yeah. apa kalau ada yang ngasih pembelajaran yang lebih kita pun dimasukkan yeah. makanya kalau komen tuh yang membangun hmm. Jangan komen merendahkan gitu kan Misal kata sampai tidak suka dengan video ini Ya silakan bikin karya sendiri betul, ya kan betul. Atau betul. mungkin kalian skip cari hiburan lain hmm. Karena ini sekadar hiburan ya. Selain edukasi cuma hiburan nah, Cuman hiburan Terus hmm. Apa sih kalian ya yang kalian apa Dan apa sih niat kalian kalau kita berbicara tentang sebuah Memuji negara Malaysia kalian tuh pada marah-marah semua ikan kan Marah-marah ya. tidak jelas Kalian harus ingat itu, kata-kata, kata-kata yang sakti itu, Melayu itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mantap sekali. Yang artinya di mana kita duduk di negara manapun, kita harus menghormati yang kita bikin. Lea, nah. kasih edukasi biar ya, paham lah macam itu. Jadi, saya rasa buat sahabat-sahabat yang mungkin bekerja di Malaysia, kita harus tunjukkan sikap positif, ya kan? Oleh ya? supaya betul. kita lebih istilahnya dihargai oleh bangsa lain. Hmm. Wah, itu bangsa dari Indonesia, sopan santunnya luar yeah. biasa. Tapi kalau nah, betul, kita guys. membuat perilaku yang buruk nanti, ya, masuk itu bangsa Indonesia buruk sekali, loh. Ya kan? membawa nama bangsa lah, Agara. bukan Iran betul. Berat sekali itu, betul. Ya, begitulah. Hmm. Coba kalian kalau pergi ke negara lain, hmm. nanti baru tahu. Iya. Nah. Makanya nah. kalau ingin tahu situasi dan kondisi di sini, nah. silahkan merantau ke Malaysia atau mungkin kalian merantau ke negara lain juga boleh. Ya kan, ngopi ini sih keradu ado. Iya. kalau Melayu, kalau pergi ngopi yang jauh sedikit, jangan yang dekat-dekat rumah. maka tahu apa-apa itu. Lya. Lya. Kalau yang jauh sedikit itu. Ada pengalaman, gitu. ya, betul. Gitu, ya kan? Betul. Hmm, makanya kalian It's tuh harus right. belajar dan belajar, betul. Uh, baca sejarah, ya kan? Yep. Jangan kebanyakan mobile legend dan main PUBG. Yeah. Ya. <laughs> Oke okay, guys, ya itulah tadi ya suasana perkampungan di Malaysia dan ya memang sudah berkembang lagi ya. Sekarang kalau dulu mungkin kita lihat istilahnya banyak kampung-kampung yang masih ya mengentalkan. Bangunan-bangunan Melayu Seperti itu rumah papan Rumah panggung macam itu Dan sekarang sudah menjadi rumah yang mewah Bisa dikatakan seperti itu guys Ala-ala bandar Ala-ala istilahnya perkotaan Seperti itu dan itu sangat-sangat wajar sekali terjadi ya, karena setiap orang itu pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya istilahnya sebuah impian yang mungkin mereka akan mencapainya seperti itu. Dan mereka yang sudah membuat rumah seperti itu, mungkin mimpi mereka sudah tercapai. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, guys, ya kata Pak jawi tadi bahwasannya kita memang harus ngopinya itu yang lebih jauh gitu, supaya tidak berkomentar dengan jelek-jelek seperti itu, seperti Ya, Mas Toha, Pak Jawi, dan kawan-kawan yang lain yang sudah merantau, ya, melalang buana ke negara Malaysia, maka di situ beda, ya. Yang kita bawa adalah Indonesia, yang kita bawa adalah bangsa kita, seperti itu. Bagaimana supaya Indonesia di mata orang luar negeri itu berakhlakul karimah, tata tatakrama, adab sopan santun, bukan berbuat istilahnya perbuatan yang jelek. Jadi ketika kita dikenal oleh negara lain, oh itu dari Indonesia, bagus ya orangnya, bagus sopan santunnya, tutur katanya. Dan selama saya istilahnya merantau juga ke luar negeri, saya juga merasakan hal demikian berbeda halnya dengan bangsa-bangsa yang lain dikatakan bahwasanya Oh ini nggak ga bisa seperti ini orangnya seperti ini orangnya seperti ini ketika saya istilahnya ke Arab Saudi seperti itu teman-teman maka ketika berjumpa dengan orang Arab dia akan mengatakan kalau Indonesia itu orangnya mia-mia kalau bekerja itu bagus tutur katanya bagus dan banyak disukai bahkan sampai dianggap anak sendiri oleh orang Arab bahkan sampai istilahnya dikasih mobil sama orang Arab karena kenapa orang Indonesia Indonesia Ya, terutama orang-orang yang menjaga nama baik ya membawa nama Indonesia menjadi istilahnya sebuah hal kebaikan Oh dari Indonesia pasti baik Oh dari Indonesia pasti bagus daripada pekerjaannya dan lain sebagainya itu yang kita harapkan bentuknya jadi ketika kita kenal dengan orang asing bukan halnya caci maki yang kita keluarkan bukan istilahnya kita menghina orang itu bukan halnya kita istilahnya mengelek ngelekkan ataupun mengejek orang istilahnya orang luar itu tidak tidak demikian. Ya, nenek moyang kita Istilahnya dari para guru-guru kita Ulama-ulama kita mengajarkan apa Akhlak yang pertama Kalau punya ilmu Gak apa-apa punya ilmu Tapi kalau tidak ada akhlak Maka ilmu itu gini Ya. Jadi mari kita mau dimanapun kita ya terutama orang-orang yang masih di luar negeri sana masih merantau jaga nama baik Indonesia ya karena kita kalau keluar negeri yang dibaca sama orang bukan apa oh kamu dari ini bukan nah, yang dibaca adalah oh kamu dari Indonesia. Nah, ketika kita baik maka insya Allah negara kita juga akan baik dipandangnya Seperti itu Orang-orang Indonesia memang terbaik Seperti itu kan Ah, Tapi kalau istilahnya kita melakukan hal keburukan Wah di kita Oh Indonesia kayak gini ya Indonesia gini gini gini Indonesia akhirnya dibawa seperti itu Jadi jangan sampai istilahnya kita itu menjelek-jelekkan istilahnya Indonesia Gara-gara ah, istilahnya perbuatan kita yang tidak ada akhlak Sedangkan di Indonesia diajarkan oleh guru-guru kita Nenek-nenek moyang kita di mana kita istilahnya berada Maka akhlakul karimah Adab yang paling penting Seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih Mas Toha dan juga Pak Lejawi Yang sudah istilahnya memberikan nasihat kepada kita Dan nasihatnya sangat-sangat bagus sekali Bagi kita sebagai orang Indonesia Yang mana kita memang harus menjunjung istilahnya Adab kita, akhlak kita dimanapun kita berada Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh